tiga yang nonton Jadi, begitulah betul lah sobat ya kita. Oke selamat berjumpa lagi sobat semua Hari ini saya akan membagikan bagaimana cara video ke YouTube ya. Oke, jangan banyak basa-basi, kita langsung saja. Kita buka akun Oke, kita buka akun YouTube ya. Oke, kita buka akun YouTube. Oke okay, kita lanjut klik ya, yang di kanan atas yang ini klik, klik channel Anda. Oke okay, kita lari ke sesuaikan channel. Klik konten, konten. Ya. Setelah kemudian kita klik tanda pah birsa ya, tanda tambah atau buat ya yang ada tulisan buat kita klik saja. Hai nah, sini ada ini langsung upload video. Nah antara video saya sudah ada yang disiapkan kita klik file ya. Pilih file. Oke, kita lanjut saja kita upload yang ini ya, yang udah diupload. Oke, kita klik dan kita open. Oke untuk sementara menunggu proses ya kita ubah dulu nah, kita pake Ya, video yang tadi ya kita ganti nah, kita buka video ya videonya yang tadi yang gantung kita selalu nama ya karena nama kita kopi ya kita kopi oke setelah kopi kita lanjut dan ini kita hapus ya nah, kita hapus dan kita tempelkan di sini ini judulnya yang di sini ya yang tadi di kopi kita tempel di sini oke kita nah, sebentar lagi kita buat deskripsi di sini, ya. Kita hapus, oke. Kita buat yang baru, kita tempel dulu di sini. Kita bikin lama kalau proses ya hai, hai, kita cara hai, hai, hai, hai, hai, selesai waktunya baru sembilan puluh sampai 40 detik lagi ya selesai segera proses akan segera mulai ya. tunggu sebentar lagi tunggu saya tolong ya kita ini kita oke sudah pasang karena belum saya buat ya sekarang sudah mulai proses selesai dan kita tinggal klik berikutnya ya ini sudah semua Oke kita klik berikutnya nah, ini kita tambahkan klik kita tambahkan Oke kita tempel yang tadi ya yang ini kita taruh di selesai oke kita buat layar akhir kita tambahkan oke kita simpan dan kita klik tambah kartu Ya, tambah kartu kita buat di sekitar sini. Sekitar sini jangan terlalu jauh. tambahkan video yang mau ditambahkan. tapi pilih nomor dua, ya, nomor satu, dua atau tiga. Ya, kita pilih nomor dua. Hai, oke, okay. kita simpan. ya selesai semua lanjut ke berikutnya sini hak kita tidak ditemukan masalah ya sudah dicentang kita klik, klik berikutnya Ini kita buat pribadi ya kita buat nah, tidak publik dulu ya atau pribadi kita buat dengan tidak publik ya oke kita simpan paling cepat ya Banyak yang menonton begitu di upload langsung ada yang nonton ya Insyaallah mudah-mudahan ramai banyak yang suka Oke okay, kita tutup saja kita langsung nah, sudah kelihatan yang tidak publik ya sudah kelihatan yang tidak publik kita langsung ke setelan ya nah, langsung ke setelan klik channel dan di sini kata kuncinya ya. Nah, di judul yang tadi kita taruh di sini ya, yang sudah di-copy tadi. Terpaste sampai. Okay. Oh, terlalu penuh ya. Kita hapus salah satu. Ini salah satu ya. Hmm, kita hapus oh, satu deh yang hmm. Oke, kita hapusin dulu dikit oke kita bisa disimpan retet nah oke, yang kedua kita lanjut lagi ya selanjutnya kita klik setelan lagi kita pergi tadi kan channel ini oke lanjutan yeah, lanjutan kita klik simpan oke setelan tersimpan kita klik setelan kembali <tuh> sekarang ke depaul lah depaul ke depaul nah kita buat judul yang tadi ya yang tadi kita buat di sini. kita delete nah kita tempel ya judul yang tadi Oke, setelah itu kata kuncinya dimasukkan sini ya oke terlalu penuh ya nah, seperti ini kita buang dulu sedikit oke bisa disimpan oke tinggal nah setelan disimpan kita ke setelan kembali ke The Paul kembali Oh ya maaf kita tutup dulu ya kita ke konten yang tadi diupload upload ya ini ya <coughs> ini kita salin ya kita drag ya kita drag kita copy Oke okay. tutup lagi ya kita pergi ke setelan nih kosong kan belum ada lihat ke publik ya kita Paul nah ini deskripsinya kita hapus semua kita gerak kita delete dan kita tempel di sini ya simpan ya kalau simpan oke setelan disimpan ya cukup sekian ya tapi kita lihat hasilnya sekali publikasikan dan ini hasilnya berapa yang nonton nanti kita cek kembali ya antara beberapa menit ya oke kita mulai publikkan ya kita klik kita buat publik oke, kita publikasikan kita tunggu ya kita tunggu ya yang nonton berapa oke oke okay, sobat, nah sekarang baru ada ya, dua ya. Okay, Untuk terbesar okay. nah, di upload langsung ada dua yang nonton ya. Dua penonton, oke okay. kita pergi ke dashboard. Nah, nah, sekarang udah tiga ya, nontonnya di sini ada tiga. Ada tiga yang nonton, jadi begitulah, Sobat. Ya, tiga dan kita cari lagi ke konten, berapa nonton? Nah, sini sudah empat ya. Tiga nah, yang tadi di akun sudah empat yang nonton. Oke, sekian dulu. Terima kasih buat Sobat, semoga membantu ya buat para pemula para youtuber para pemula sepertinya sangat membantu dan di video ini sangat membantu jangan lupa like dan subscribe -nya ya terima kasih selamat mencoba